sebetulnya kalau kita benar-benar hamba Allah tetap bangga, karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. makanya yang dibutuhkan kesalian untuk ngakoni kodak-kodak dibutuhkan kesalian kalau tidak kriminal betul maka Syed Hasan, Hasan bin Ali saya hafalkan makalanya itu di antara aturan iman harus iman sama kodak-kodak untuk menunjukkan Innahu hu layu so wala yuhla bukuran, kata beliau. supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiati secara terpaksa kamu bisa enggak bayangkan Allah meloh gini tak aku rasa seneng maksiat tapi saya bisa berbuat apa? artinya apa? kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wasarihi itu Allah akan kurdan faham yang saya maksud artinya apa? kita harus berkeakiran khairihi wassarihi. Tapi kita butuh syariat. Lalu setiap orang nakal bergelit kersane, Allah juga masalah. Maka diteruskan makalah beliau. Waman ham Dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya, maka fakot fajar. Dia lalut betul. Kue, Allah kan gak melok Maling kue, Allah orang melok maling. Bak -bak kue, Allah, Terus munik, krono, Allah itu kriminal betul jadi makanya orang sholah itu harus hafalannya banyak supaya niru-niru orang soleh itu. ini kan enggak ingin sholah tapi pakai akalnya sendiri itu bahaya dalam agama karena agama itu harus ada riwayat makanya beliau menyebut dua kali siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarihi minaboh, maka dia fakot kafar karena seakan-akan di dunia ini waku'afimulkihi malayuridhuri kalau kamu bilang sar tidak minahwa berarti waku'afimulkihi malah Yuriduhu di kerajaannya terjadi sesuatu di luar ben. Nah. Tapi waman bahu fakot. orang yang menimpakan dosanya ditimpakan karena Allah. Maka fakot. Fajar dia laju betul. Allah tidak ikut maling, tidak ikut zina, tidak ikut korupsi. Wah. Ini kehendakmu. Ya? Nah, kalau kamu bisa paham itu, ya sudah jadi orang soleh saja. Kalau tidak ya pilih waamsiku tadi apa? Sudah ada usah dibahas jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini yang enggak tobat supaya tobat yang sudah tobat ditambah ilmu karena biasanya tobat itu ya karena gak ngerti apa-apa semua mikir itu makanya Said Hasan bin Ali cucunya Rasulullah SAW dan itu diamini oleh semua ulama saya pernah ditanya seorang rektor nggak terima dosen, nggak terima mahasiswa rektor tanya, Gus yang benar itu Jabariyah apa Kodariyah jawaban saya lucu sementing soleh dulu, kalau setelah soleh kamu nggak apa-apa Jabariyah atau Kodariyah karena setelah kita soleh perasaan kita gini. Qodaronillah salat. Saya bisa berbuat apa di depan berhendak? Sehingga perasaannya orang soleh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan la, -la Asal soleh lo ya, asal soleh. Tapi kalau orang itu tidak saleh, dijawab apa apa saja ya brengkel. Ya. Umanya hatinya tenang mah ma Allah. Qodariah juga sama, ini penting. Misalnya ada orang soleh kodariyah mesti cara berpikir, oh pangeran adil ya, sing sholat di gajar sing zino di rokok sing orang nyolong digajar gajar sing nyolong digajar gajian kan adil. Mosok sing nyolong di lebak sing sholat di lebak kan jadi lucu. Artinya ketika dia kodariyah dariyah juga ingin membaca hikmahnya Allah bikin atu aturan, asal soleh sama asal. Jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri makanya ini pentingnya ayat innaladhiina amanu wa aminu sholihat yahdihim robuhum diimanihim orang setelah iman nanti akan ditunjukkan oleh imannya untuk mengelola was-wasnya saya misalnya saya itu termasuk yang terkenal, terlalu judang susah karena saya fanatif forget. saya punya ibu, saya punya pondok itu artinya punya kewajiban yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban sing akbar yang lebih besar jadi mau judang mahasiswa mahasiswa ini kan jelas sudah akbar Nanti maksudnya parpol wajib diadili sunnah. Wah, kriminal saya, menurut Bapak meninggalkan wajib, demi sunnah. Ya jelas ya, jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang soleh. Kalau enggak masalah besar, masalah kotor zaman sahabat itu juga terjadi perdebatan. Ada yang cerita, ada yang lewat. Zukir al-Khafi, fa'amsiku, wa kedua masalah ihtiyat fikih itu enggak apa-apa memang dari awal furu'iyah kan dari awal furu'iyah kalau nuruti ihtiyat kalau ada masalah tanya sebaiknya dijawab apa enggak mungkin bagian narasumber sebaiknya dijawab biar merumus terus bagian narasumber sebaiknya enggak usah dijawab wong mahasiswa Uben pinter apa-apa takok enggak mandiri <tik> itu namanya istiahat jadi kalau furu'iyah itu mungkin separuh. Ya ini saya masih punya waktu dua menit, masih satu pernyataan, itu kok tadi yang 50 menit. Ini.